balik lagi bersama Otong Spinner ini kita akan review game kita ya seluruh kita juga akan berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor online saat ini ya selur, kita bawa modal 53.000 saja kita akan mencoba mencari profit profit manis di kita olympus pastinya biasa kita main di web 1200 kita coba quick manual dulu ya seluruh ya kita lihat putaran putarannya dulu enak nggak nih. Terus sih enak karena kita tadi main di RTP 88%, terusnya enak sih. Kita manual langsung gaskan ke 30 PK aja ya seluruh Yang bertanya kita main di mana? Kita main di RTP 8000 Bosku situ slot tersolid ter santero jagat dunia akhir. Di sini WD berapapun pasti di lunas Bosku dan cuma di sini. Satu-satunya situs yang menyediakan layanan cek RTP game gratis. Relief live 24 jam per menit per detik main khusus dengan red game itu Pastinya ya langsung gaskan saja kayak t untuk link gacornya saya sematkan di pencomen di bosku jangan aku jangan bimbang mainnya cuma di area delapan ribu situs slot tergacor tersolid teruji ke dunia akhirat ya seluruh back to the game ya seluruh lumayan tadi sempak sempak sional di luar layar oh ya yeah buat teman-teman semua yuk dibantu lah subscribe nya share share ke teman-teman kalian juga biar teman-teman kalian tahu kalau di sini selalu berbagi pola slot gacor hari ini pola slot hari ini pola slot gacor lebih besar ini slot gacor hari ini slot gacor hari ini slot gacor lebih besar ini, ini info slot gacor hari ini info slot hari ini info slot gacor lebih besar ini RTP slot gacor hari ini, RTP slot hari ini, RTP slot gacor Olympus hari ini ya, Slulya. Karena kita selalu berbagi pola slot gacor buat kalian semua. setiap harinya khususnya pola slot gacor Olympus hari ini. Jadi dibantu like, comment, subscribe-nya, share-share juga Bosku. biar teman-teman kalian juga tahu kalau di sini selalu berbagi pola slot gacor hari ini lumayan gacor juga ya. ini petir-petir dari tadi jeda-jeda-jeda-jeda mantap kali yuk syukur-syukur kita dikasih petir-petir merah ya buat hari ini ya seluruh ya kita langsung geser aja kah ngasih lagi enak di manual kita naik beta aja ke 2400 langsung gas turbo 20 kali ya seluruh ya ini yang pertanyaan semua selalu cek rtp game sebelum bermain dan cuma di artikel 8000 kalian bisa cek rtp game gratis Relief 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red game ya itu sendiri pastinya yuk langsung saja ke RT 8000 untuk link gatornya, saya semakan di pin komen ya bosku ini buat kalian semua jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di RT PL8000 itu loter gaco atau solid santero jaga dunia akhir ah, ya, aja satu lagi boleh nggak hmm, anjir ayo dong kan, sih petir-petir mantap petir merah boleh petir kuning boleh kita hijau, kita hero, bebas-bebas yuk atas cincin kasih. Hmm? scatter satu doang, anjir! Ayo, geser kita, geser ke manual aja dua kali ya, sudah dia. Ya. Intinya, kita tahu mana pola yang enak buat dipakai. Biasanya sih, kalau gue enaknya di manual nih. Anu, uh, udah mantap, face dan pertama di P 2400 ya suruh Nget double change belum aktif ya. Belumlah aktifin ini double change. Nah, kita coba berburu juga tanpa double change. Ada bedanya enggak gitu loh. Karena cuma itu. Mantap cincin jadi ungu ikut jadi dong. Ungu jadi biru jadi. Hmm, pakainya di manakah? Anjir. Kak produksi satu lagi kan lumayan. Hmm, ungu turun Ungu satu kurang satu ternyata ungu kotor konekin kuning eh tuh kuning merah banjir merah biru aduh tuh kurang semua guring guring semua loh mantap nih kuning jadi atas mahkota kasih petir mantap kuning jadi atas gendang dong kasih nggak mau cincin kurang dua katanya. mantap delapan masih di kali lagi hijau hijau kasih dong hijau kasih dong itu nggak mau tuh kuning aduh, biru merah boleh nggak hmm, ada yang mau kamu udah 10 masih izinkan lima kali lagi ya ya biru jadi kuning jadi dong kuning jadi dong mantap kuning jadi merah boleh ikut merah boleh ikut merah anjir merah ungu uh, kurang dua semua kementam belum udah tujuh belas sih, kali lagi nih semoga kita dikasih jp jp mantap dong udah mantap biru kasih hmm, biru kasih atas aduh malah ungu kira kuning ternyata ungu di sana kalau kuning kan biasanya ada petir kalau ungu berarti itu gitu doang sih aduh cuma dikasih 100ribu kah cuma dikasih 100ribu ternyata ya bos nggak apa-apa nggak masalah yuk dikasih lagi kita coba cari-cari lagi syukur kita lagi dikasih petir-petir mantap nih saya RTP nya tadi tak cek itu di 88 persen harusnya gator sih Jangan lupa kalian semua ya di-pantol komen, subscribe-nya, share-share ke teman-teman kalian juga ya seluruh ya. Oke, okay, share ke Facebook boleh ke fanspage boleh ke manapun boleh, ya, grup WA, grup Telegram, apapun boleh ya seluruh ya. Intinya kalianlah cuma di sini kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini, pola slot hari ini, pola slot gacor Olympus hari ini. Slot gacor hari ini, slot hari ini, slot gacor Olympus hari ini. Info slot gacor hari, hari ini, info slot hari ini, info slot gacor Olympus hari ini. Ya. RTX sebagai hari ini, RTX slot hari ini RTX gacor corol besar ini, karena cuma di sini kita selalu berbagi pola slot kia hari ini setiap harinya buat view view setia. Ya. Yuk langsung dibantu gaskan komen komen, gaskan share nya ya seluruh ya. Jika kalian punya pola pola anda lebih bisa dibantu di kolom komentar komentar tulis aja pola pola kalian biar saya coba apakah work itu atau tidak ya seluruh kita coba cocol cocol -co manual dulu kayaknya enaknya lagi di manual cuma di manual quick apa manual duo atau manual enggak kita naik peta. agak berberdikit nih kita mainnya karena ya petir-petirnya lagi mantap juga dari tadi kan dari tadi kan jeda jeda di luar lumayan ya mantap kali 10 konek lumayan yuk hijaunya ikut dong ih kali 100 cuk kali 100 nongol cuk lumayan lumayan lumayan Yastu ya studia 50 kali 600 607 lumayan tuh kita nikmati dulu sentasionalnya sentasional. tuh oh, lumayan pilih yang bagus kita naik ke ya. dari 2440 800 film feeling yang bagus cu berhubung ini kesempatan WD kita WD ikan saja ya selalu karena kesempatan WD enggak ada buat kedua kalinya dan biasanya kalau dapet petir-petir merek keluar kayak gini aduh putarannya lagi jelek cu jadi jelek jadi makanya kita manfaatkan kesempatan WD sebaik mungkin ya, sul, ya.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 Slot gacor hari ini, slot hari ini, slot gacor hari ini ini, slot slot gacor hari ini, info slot hari ini pagi, selamat pagi, selamat pagi, hari ini, rtp slot gacor hari ini, rtp slot pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi,